Allah memerintahkan kepada kita solat, tapi Allah enggak solat. Allah perintahkan kepada kita zakat, wakimu solat, tawatu wa zakat, dirikan solat, tunaikan zakat, tapi Allah enggak solat, Allah enggak zakat. Allah perintahkan kepada kita puasa, cuman Allah enggak puasa. Tapi Allah perintahkan dalam ayat ini solawat. Tapi Allah sholawat sebelum Allah memerintahkannya kepada kita. Allah katakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada Nabi Muhammad. Kalian orang-orang yang beriman, perbanyaklah sholawat kepada beliau.